Saya Celi Dan saya balon Hihihi, news news. Hehehe, war, war, war Diceli, Celi, balon. balon Oh ya Celi, kali ini kita ada mainan banyak Iya, ayo kita mainkan balon Oke, lihat teman-teman Ayo kawan-kawan Ini adalah mesin CTL Yang di depannya ada sekap besar dan kuat Yang berguna untuk menyerah dan mengangkut material-material yang berat Teman-teman Lihat kawan-kawan Mesin ini tincah dan kuat Walau kecil ini besar menyerang mengangkut meletakkan di tempat yang dituju oh, kalau yang ini adalah truk besar tanpa bak biar muat banyak dalam mengangkut material-material teman-teman besar sekali wow <Syukur> adalah teman-teman sakit sad, ada teman-teman? caranya tuh gak sekali. oh oh kalau ini adalah dam tuh dia bengkut mati di belakang dengan banyak bentuknya besar teman-teman. dia ada banyak. lihat videonya teman lihat teman-teman itu tuuknya besar sekali wah bisa buat pasir banyak sekali itu teman-teman wah keren ya teman-teman Wow, wow, wow, wow, wow, teman-teman. Kalau ini adalah mesin ulul, kawan-kawan. Fungsinya untuk menekan aspal, tanah dan material yang ditambat. Kita di posisi kedua. Waktunya makan, celi. <hesitation> Ini adalah Yupi, Peripe, <hesitation> Manis. <hesitation> Kalau ini adalah cokolatos, kenyah enak celi. Kawan-kawan ah kalau ini kacang pilus Bisa dimakan langsung Atau buat lauk Nasi goreng Ayo, apa lagi Jali. Hmm, makan-makan Ah, makan. uh, kalau ini adalah Kopotatu Jatuh, jatuh, jatuh, jatuh Oh, kabusi Hihihihi Hmm Ayo Ah, uh, ayo, apa lagi? Mm, ini adalah klik biskuit klik asin manis ini rasanya kawan-kawan kalau ini sukaan balon adalah kainin Pong. permen coklat ah, well, kita ah, kita singkirin. Kita singkirin. ah kita sudah kenyang kita singkirin kita singkirin kita sudah yeah. kenyang iya ya bersih dan rapi, buang sampah di tempatnya kawan-kawan. iya kawan-kawan teman-teman. sekarang waktunya membuang sampah teman-teman. iya. -teman. sampah dibuang di tempat sampah ya kawan-kawan. biar sepi biar rapi. padahal waktunya main pasir ajaib jeli. oh ayo kita hancurkan. kita buka di dalamnya ada apa kawan-kawan. eh teman-teman wow. ah ada apa ini? Wow ada burung burung hijau teman-teman Burung kakak tua hinggap di jendela Nenek sudah tua giginya tinggal dua Oh sekarang yang warna orange. Oh ada apa lagi ayo Hmm apa ini putih-putih apa ini Oh ternyata pink. Oh oh oh apa ini? Oh burung burung pink. Teman-teman burung. One two three four little birds went flying one day over the hills and bow, far bow. away. When mother bird said, tweet tweet tweet, only three birds came back. Sekarang gerilan saya balon. Ya, Na putih, ah oh, kita ada apa sekarang? Oh uh, oh uh, ada matahari putih, matahari putih, kawan-kawan, eh kenyal, kenyal, kenyal, hehehe. sekarang warna pink hmm, tiris ditusuk tusuk uh, hu uh, uh, yes. hu uh, warna merah uh, uh, apa ini apa ini ah ah apa ini uh uh was uh, uh. <laughs> Oh. Acuh, oh. Wow, seperti menepahkan sama monster hitam I see one, seperti menepah Wow, wow, wow Wow, wow, wow Kering, kering saya, oh Warna, warna, warna kuning Wow, oh, ah, ah Tusuk, tusuk, tusuk, tusuk Oh, ada hitam putih apa ini? Oh, penguin hitam putih. Oh, cantik! Oh, baru jatuh semua. Wah, nanti Kak ini pintar, gak jatuh. Teman-teman, oh, ketika ini penguin lincah kecil tapi lincah sekali, kawan-kawan. Oh, <no> Ayo, Charlie sekarang bareng-bareng. Oh, ini ada matahari biru. Oh, kenyal-kenyal. Oh, oh. Ada awan hijau, kenyal juga. Oh, Ayo kita buka oh, oh, oh, oh, oh, apa ini oh, ada Apa oh, Ada oh, apa oh, oh, oh, oh, Auto ultraman dan apa ini warna kuning eh ini ada minion minion ya ayo laki ayo laki oh ayo laki ayo buka buka ayo ayo hancurkan hancurkan hi hi nya nya no no no no no no wo wo wo wo wo oh kasienko kasienko sian oh dou dou dou dou buka buka oh, eh ada apa ini Happy saya kuning oh oh ini ada cumi oh oh sama punggang oh oh oh ayo, ayo, ayo. Besikan, besikan. oh ayoh ayoh bersihkan bersihkan oh sekarang waktunya minum susu biasa kuat oh atau milk ti amo oh oh oh ada apa lagi oh ciumo di buah oh apa lagi oh fish yang oh oh oh no oh enak enak enak oh coba udah kenyang Iya, kenyang sekali minum susu uh, Waktu main-main aja lah kita pelan Main-main terus uh, Sampai capek, kita ketiduran Oh, uh, mainannya banyak sekali